Eh. <laughs> Ini <laughs> <laughs> ayo ayo ayo mas sama-sama kau duluan loh kok gak masuk sih duluan lah sudah lain kayak nggak tahu kelakuan kakakmu saja suka aneh-aneh ayo ayo <underground> bu maaf bu saya belum kepengen kawin jangan bantah mentang-mentang umur masih muda badan masih gagah mau seenaknya saja gonta ganti perempuan Coba sajain. Bagaimana hati ini ndak sebat? Ketujuh adik-adiknya nggak bisa dinikah, kan? Gara-gara kakaknya yang santai-santai saja. Iya kan? Barangkali maunya dilangkahi saja. Betul, Bu. Langkain aja, beres. Yang penting uang pelangkahnya. Pas, langkahi-langkahi. Orang ilo tahu. Ndak bisa. Kalau terus dapat jodoh. Kalau tidak, mau jadi apa? Mau jadi perjaka tua? Oh. Iya, ngerip kas lo pejaka tua lo eh. iya mam saya juga ngeri bule iya kalau sudah tua siapa yang mau ngurusin kalau udah tua sih gampang bu masukin aja panti jompo leker kos sonderong kos <tik> <tik> <tik> eh, <tik> jangan cengengesan bro ibu sama budemu lagi serius tau maksud saya enggak eh. pakai maks maksud-maksud segala pokoknya ibumu budemu sama pak dek Mana tuh pak dek Bapak ada toh? Hehehe <tuk> Kipas lo? Iya mah Bapak, apa kabar pak Baik, baik, baik, baik. <tuk> Mari masuk pak Tenang, tenang Aku sedang menunggu calon istri <tuk> Orangnya luar biasa, tak ada bandingannya Halo, Pak Wardoyo, how are you? Ini Pak, coba nggak Ini pasti dono ganteng yang Bapak ceritakan itu Woo. Aduh, gantengnya, handsome-nya <tell> Sini, dono saya, sini-sini, jangan takut Oh, uh, uh, Tampaknya <tell> Oh. oh. <tell> Gak, saya mau, saya mau. Tolong, tolong, waduh, tolong, tolong, waduh, ada apa? Ada dua, dua, dua, dua, dua, dua, tolong tolong tolong dua, dua, dua, anak dua, dua, malu ini siapa lagi? Aduh ya Saya gak mau oh. Saya gak mau Pokoknya kamu Sekali gak mau Tetap gak ah. mau Oh maaf hmm. Kalau Kang Mas bikin kaget Dek Kirono dan Dek Indrati Sebenarnya semua ini kemauan ibunya Saya cuma melaksanakan Ibunya ingin supaya Dono Selekasnya kawin Makanya ya ah, Ini Sujata Gadis India Orangnya lincah Pencinta seni dan pandai memasak uh, Sini sini cepat cepat Namaste Ji ya. Yang ini Akiko Konnichiwa Aslinya dari Tokyo Sifatnya sangat patuh Penurut dan ahli komputer Hai, Hai. Aha, Ini Desi Caroline binti Johnson kulitnya putih mulus karena memang dia dari Texas Amerika <laughs> jangan heran kalau dia lincah, lugas dan agresif oh <laughs> hmm? <laughs> nona nona ah silakan hmm? ah ahai. <laughs> Hikiden bihe bihe, artinya teh nggak ada papanya santan lo Penari butelnya potong, bro. Ibu kamu geol tuh dulunya bekas ronggeng. Oh ya? <tugaran> <later> Lepas, ya. baru cewek Legi <laughs> saya demen. Nah, yang itu, tuh. saya ogah. Hmm? Kayak nenek lampir. Oh, itu nenek lampir? Saya kira lemari. <laughs> emang kalau barang impor mah di mana mana juga pas banget. Abdul banget, nggak ada cacatnya. Lain di dekat pintu tuh, menang di luas doang. Anak-anak. Sudah waktunya mengalihkan perhatian kita ke dunia luar Supaya lebih hebat Sesuai dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang Mampu berkompetisi di dunia internasional Kita jangan selalu keok, kalah sudah, Malah knockout, kan kalau sudah berada pada orang-orang asing Ayo, ah. ayo masukkan As. Ya bu Drak Sekarang ini bagianku Lagi ngapain? Lagi pendekatan bu Bu, kalau sama yang ini Yang mana aja saya mau bu Asal jangan sama lemari Sama bu, yang mana juga mau Yang penting anak kita kan jadi Indo Kalau sama yang gendut nanti anak kita jadi gardu bu Dengerin tuh, denger Bener kan? Anak-anak kita jadi pada ngaco semua. Uh. Uh. Oh! Waduh pinggang waduh waduh muka waduh waduh rambut ketilasan romo. Aduh. Wah, Baru mau kenalan begini aja sudah dibanting-banting. Bagaimana kau kawin? Bisa bonyok sayang. Dengerin Kang Mas, jangan sok luar negeri atuh Makanya lebih baik yang dalam negeri saja, tidak pernah kurang ajar sama suami Melawan sih ada de Indrati. tapi banyak ngaturnya Bapak, bule, kami sudah sepakat untuk hidup bersama-sama Maksudnya kawin sama-sama kalau bisa punya mobil juga sama-sama, Bu. Serumah juga sama-sama gitu. Pokoknya semuanya sama-sama. Kami ingin sama-sama membahagiakan istri kami. Maksudnya, saya membahagiakan istrinya dia. Eh, salah. Adih. Gua ngebagian istrinya dia. Eh. Dianggap kooperasi kali ya? Pokoknya saya gak mau kawin dulu, Pak. Saya juga masih pengen bebas, Mam. Saya juga idem, Bu. Loh, loh, loh, loh. Gimana jadinya bisnis saya ini? Waduh, sekali banting sudah cukup, Bu. Pak, saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau, Pak. Nanti gue ditembak lagi. Loh, gak bisa begitu dong. Saya kan sudah keluarkan deposito dan tenaga untuk mencari mereka-mereka itu sesuai dengan pesanan. Oh, rupanya begini ya cara bisnis Melayu. Ah, Ibu tidak perlu khawatir. Sesuai perjanjian... Segala ongkos-ongkos yang ibu keluarkan, akan saya ganti sepenuhnya Lihat ah. mm. Pak Wardoyo, memang seorang bisnismen sejati kelas internasional ah. Yang tidak ada duanya di kampung kita ini Sebentar, Bu ya. Dono Dalam Kasino G. Indro Big. Rupanya kalian belum siap untuk mendunia ya Go Internasional Wow. Kalian masih Nora Kampungan Minder Mari bu Kamu duluan Wuh Bapak sih lain kurang dari di WKB. Oh, nyusahkan batur, way. Mak ngomong apa? gua jangan ngerti dia ngomong apa kok. Waduh, telat. Saya doakan biar dapat jodoh. Bapak juga berminat. <Dieses tunnel> <med> Allah bilang aja, jangan malu-malu kalau memang perlu Lagi kita kemari rame-rame juga gak pakai malu-malu Gak usah deh Bung, biar aja Barangkali nasib saya memang harus begini, ngebujang terus Maklum, ya namanya supir taksi Patungan nih ya. Ah Biasa Selamat deh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 Jangan terburu-buru. Anda harus ingat, pasangan kita itu akan menjadi teman seumur hidup. Dan bukan sekedar teman kencan untuk beberapa hari. Nih, nih, itu bukan kartu pengenang, Pak. Tidak bisa, Pak. Ini bukannya bisa, sapu tangan. Buat yang sudah berkenalan dari tadi, gak apa apa kan kalau menahan rindu sebentar. Siapa tahu setelah acara ini justru ganti sasaran. Pokoknya bisa diatur deh. Mark, Maaf, ini bos saya. Datang ke sini sebagai orang penting. Tidak bisa, tidak bisa pak. Ini orang penting. Karena bapak, bapak, bapak mau bapak. masuk kemari. Bapak. Tolong, Bapak, bapak harus membawa tanda pengenal. Bisa kan? Ini. Ini Saudara Dono Indro Kasino, anda salah tempat. Indro, salam selamat. Tenang, tenang Semuanya harap tenang Pokoknya Saudara-saudari yang sudah capek-capek datang ke sini Gak bakal kecewa Nah, sekarang Sudah siap semua? sudah Baiklah, kita mulai Waduh, kalau gua pilih yang baju putih biru, bibirnya ngumpul kayak ikan mas koki. <gulah> kalau saya pilih yang baju hitam, wajahnya imut-imut. <gulah> Sekarang kami persilahkan Anda untuk menuju ke ruang komputer yang berada di sebelah kiri Anda. Silahkan Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. ini orangnya. Ani dia. yang tadi ini nih. Nih Ini sabar nih? juga. Ani. ini dia ini Lambatnya kayak, oh, kayak wow. kamu. kamu oh. <sindatan> yeah. Dono, lahir hilang. Aneh Saudari Rita. Ada Saudari Rita. Saudari Rita, pasangannya Dono. Pasangannya Dono? Hmm? Tadi ada di, sini. Oh, ada di sini Mana, mana? mana? mana? mana sih? Loh. Dono mana Dono? Enggak <laughs> tahu. Kok Mana ya? <laughs> si <laughs> Permainkan laki-laki saya juga sudah bosan mempermainkan perempuan <Gülüyor> eh, maksud saya dipermainkan perempuan laki-laki <Gülüyor> memang suka ngegombal tapi percayalah saya laki-laki yang paling setia dan tidak akan menyeleweng kecuali kalau kepepet uh, kamu sih kepepet melulu. Uh. aduh telat dalam ketiwasannya ibrabu itu jangan main-main saya sudah kesel disakiti dan dihianati laki-laki Makanya, saya takut Mas Kasino mempermainkan saya Kok begini? Mas Kasino, saya ingin pertemuan kita ini bisa mulus ke jenjang perkawinan, beranak Iya kan? Eh, eh, eh. Iya kan, Mas? Iya, iya. Iya. Iya, sungguh, sungguh. Sungguh, sungguh, sungguh. Sungguh, kelembung sungguh. See? Ada, ada, dari mana? Oh ya, sebentar. Don, Rita, telepon. <tik> Wah. Halo Rita, apa? Oh, tentu. Saya sudah hafal semua-semuanya, kok. Udah percaya? Maaf ya, Mas. Rita sudah bikin. Mas nunggu-nunggu. Ah, gak apa-apa. Itu soal kecil. Saya diuji yang lebih berat saja masih sanggup kok. Oh. oh. Halo. Aku berjanji pada Tuhan. Hai. Hey! Halo. Bener deh. Saya nggak bohong. Bener nih Mas Don. Sungguh, sungguh mati. Waduh. Kalau saya nggak sungguhan, masa saya di praka biru jodoh segala. Hei biasa herdut kantor. Halo, Halo, Mas Don. Ah, Rita? Iya yeah, Mas. Kamu harus percaya dong. Hei. Hello. Rita, Rita, Rita, Hello? Rita Bos yang bunyi Rita. Mas Don. Jadi kamu yang main-main telepon up, ya, Mas. Hah? Makanya ya, ya, ya. dari ya, ya. tadi ya, ya. telepon ya, ya. tidak bisa keluar ya, ya, ya. Bisa kerja ya, ya, ya. tidak Bisa kerja ya, ya, ya. tidak bos, Sebentar, Rita lagi bunyi bos. Ah, apa, apa. Bunyinya Rita bos ya, ya, ya. Ya, ya. Aduh. Nah, Pasti gue yang menang Enak aja gunung gue yang kena duluan Vicky, Vicky Katanya mau ke disco Batal lagi, batal lagi Padahal gue setiap detik latihan, hm. Sampai badan pada pegel begini gimana mau ngelamar? Padahal kan kalau orang mau kawin mesti tahu pasangan kita luar dalam, ya nggak? Eh, lu nggak peduli amat lu sama nasib orang lu? Terus mau apa? Nangis, protes, mabukan-mabukan? Anggap saja ini ujian pertama. Cinta memang harus sabar. Kalau saya kasih angka, cuma dapat lima nih loh 아니요. 요. 하하하. <웃음> 하하하. <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> Gara-gara ngebelain Kasino senang nih, kita jadi luntang lantung begini. Kamar dipinjam, tempat tidur dipinjam, duit dipinjam, Sesara amat kita. Gitu ya. <tuk> <Huh? tuk> terus don, terus, dagang kita don, lagi terus don. <tuk> Lagi terus. Terus habis, habis sudah. Banyak benar temannya itu Gundu. <tik> <tik> Selamat datang bidadariku dariku. Hmm. Hmm, winda. Halo hmm. Dali hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. Eh, siapa kamu, pindah kok begini ah, ah, ah. Ah. Eh, siapa kamu, keluar perempuan gak diundang kok masuk-masuk ayo keluar, keluar eh, lo kemana naro tas keluar eh, gila eh, naik tak juga nih orang nih ayo keluar gitu, eh, jangan, jangan mainin terong saya ya. Nanti kisut. ya Dia itu senangnya Winda. Eh, eh, eh, eh, eh, ini orang dari mana sih? nekat begini. Eh, kalau mandi jangan di sini, di kamar mandi. Oh, dibuka di sini sih? Dah, dah. Ayo keluar, keluar. Eh, hey, kamu jangan gila ya. Ayo keluar. Eh. I, ini roti dari Holland Anggurnya juga dari Holland Pulang Eh, lah muna aja lo Minta rako dong gue Nih, langsung Hmm, cakapan ini, anggun, lembut, segar, cuman pendiam aja dia. Hmm. Paan begitu. Hmm, ya, sudah sana, kan. jangan ganggu. Sana. Halo sayang. Tenang Winda, tenang Winda. Memang di Jakarta ini pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa dua di antara tiga laki-laki Jakarta, ah. empat yang nilai. Tapi saya tidak termasuk di dalamnya eh, Maksud saya tidak termasuk yang aku Maaf deh Iya, tapi gimana nggak kesel Udah capek-capek datang Yang disuguin muka dengan penuh gincu begini Lebih baik, pulang aja deh eh, Sabar Winda, sabar Winda, sabar ah. Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu Sabar Winda, hati boleh panas tapi kepala mesti dingin Ini hanya ulah teman-teman saya saja Percayalah bahwa saya tidak pernah menyeleweng, oke? Okay? Ah. Gila, tuh teman-teman ngapain sih? Enggak dicukur kok. Uh. Uh. Waduh, lele Bangkok nongol lagi. Kurang ajar! Aja, Mas, kok lama sih? Uh. Mas, sabar-sabar, uh. uh. lagi ada sesuatu. Mas, lu tuh kan main-main. <hay>. Halo, dong nih. Wah, ditiup dong disedot Dari tadi juga sudah disedot kok ah mas kok gak berasa ya Kasar orang gila. Mas. I, i, aduh. Cepat, Mas. Aduh. Itu. Ada apa sih? Ada apa sih? Aduh. Ada apa? Gerak-gerak, ya. Mas. Aduh, takut. Sebentar, sebentar. Sebentar. Itu, Mas. Iya, sebentar. Nggak mau, itu. Ini kan boneka mainannya, Mas Dono. ama beginian aja, takut. Jangan takut, ya. Iya, Mas. Hmm, Nanti, Mas kita kan belum minum kopi belum makan kue tar ya iya deh namanya juga <tuk> orang usaha hmm. hmm. tunggu dulu dong <tuk> <tuk> <tuk> ma Hah? Asik, asik nih ya oh, apa ya pak setan lo iya lo setan <tuk> Muka apa-apa kena begini nih? Buat apa dengerin penjelasan? Win! Semua persoalan sudah jelas! Win! -da. Masa siro nyimpen perempuan di rumah ini? Aduh, Win! Masa perempuan disimpen? Emangnya baju apa? Bodoh. Aduh, Win! Aku cinta padamu, Win! Enggak, enggak! Pandanglah aku, Win! Pokoknya enggak! Pandanglah aku, Win! Pokoknya saya mau tahu! <tuh> <tuh> Gimana sih? Semua buktinya ada kok, Mas! panas siapa, siapa panas man. ini orang gila Win. panas sabar, Pula deh. sabar Win pulang aja sabar duduk dulu duduk dulu Win. apa aku asing? akan buktikan bahwa aku sangat mencintaimu sayang dasar <tik> <tik> <tik> <Prensek, luh. tik> Ku persembahkan harta milikku satu-satunya Demi cintaku padamu Asli loh oh. Ini dari Majapahit Saya tak sangka Mas kasino sungguh-sungguh begini Iya Aku cinta padamu oh. Kok bibirmu asin, Win? Winda habis makan teri ya makasih nong wah ini Winda ini cain nali wah wah Lu apa? Kas. Bang itu dia. kas. Kas. Kas. Ih, Masih ada enggak? Hmm, ikan. Lihatin. Lu di bawah. Jangan-jangan ada. cabut dulu, cabut. Kas, kas, kas, kas. Kas. Bangun, Kas. Kas, kas. Winda! Winda! Ini cahaya si nalih Sisa nalih Win huh? Don Drak Bet. Kok ada Eh, Gila lo Elu nyeng Masih untung kan peristiwa itu terjadi sekarang Coba kalau udah sempat kawin Hidup sebagai suami istri Rumah bisa hilang Mobil hilang Jabatan hilang Deposito hilang, semuanya bisa hilang. Ini masalahnya bukan soal sempat kawin atau belum. Ini sudah kriminal. Sebentar. Dan ini harus diperpanjang, harus lapor polisi. Uh, uh. Hmm, polisi? <tis> ya nggak? Jaya, jaya, jaya. Ya. Sesini harus tangkap polisi. Loh eh. no, kok saya? Kok dem eh, lah? Sebentar ya. <tis> <tis> <tis> sebentar. Kok Ramin? Eh. Tenang, tenang. R.W. Kok sandung? Kok dem? PMDK. Saya kan nggak tahu apa-apa. Apa betul, Mas Kasino akan melaporkan saya ke polisi? Iya kan, harus, Kas! Eh, bro, tenang, tenang. Lupakan saja. Anggap saja buang sial. Bagi saya, kalau saya menerima cinta palsu dari Winda, itu saya tidak kecewa. Karena saya juga menyerahkan perhiasan palsu padanya. Perhiasan yang asli masih ada pada saya. Ngomong-ngomong, sis, nanti malam ada waktu, kan? Hmm, gombal. Saya mengundang makan. Hasi? Hasi? Hasi. Dasar preboy cap kampak. Bulik. Eh, enggak jadi. Be. Vicky, kenapa jadi begini sih jadinya? Vicky Gak apa sih Vicky? Ngomong dong, ngomong Hah? Ya Vicky tuh Vicky Lagi nih, Borbon, apa sih salah Kau? saya? Kong si <laughs> Romantisnya, <laughs> <laughs> Om, buat apa cewek kayak kambing gitu Iya, cewek itu aja pakai diurusin. Udah tinggal aja. <laughs> <laughs> si? udah tinggal aja memang tuh Hahaha. Hahaha. Hahaha. <tuk> Ngapain lu ikut campur urusan gua? Gue cari jagoan lu. Jadi korban kebimbangan hatiku Padahal dia begitu baik Begitu terbuka Dan begitu jujur Benar nih <laughs> saya, saya, saya, saya bicara dengan hati saya mas Bukan hanya di mulut saja Gimana ya Rasanya sulit saya untuk mengatakan <gash> Tapi saya harus mengatakannya pada mas Indro Bahwa kamu juga senang sama saya Mas Indro Mas nggak membenci saya kan Kalau saya berterus terang Vicky, <guluh> Vicky Siapa sih yang bisa benci sama kamu <guluh> <guluh> adik, adik, adik. Sebetulnya Saya sedang melakukan penelitian Tentang kesetiaan Dan perjodohan di Jakarta Untuk karya tulis <guluh> Maaf mas Yang royok mas tadi <guluh> Juga korban-korban penelitian saya Termasuk Mas Indro. Mas Indro nggak apa-apa kan? Jadi, saya di PHK. Uh. pem sapa. Eh, oh, saya Dono, calon suami Rita. Dono yang bintang film. Iya. Monggo. Monggo. Eh, aku tambah ganteng nih. Tapi ada janjinya enggak? <SILEN _Tan> enggak, enggak <SILEN _Tan> ada. Wah, monggo. Yeah. <SILEN _Tan> Terima kasih. Monggo. <SILEN _Tan> <SILEN _Tan> <SILEN _TAN> oh. oh. Silakan duduk. Iya. Yeah. Di mana Rita, kek? Tidak ada, dia pergi. Pergi. Pergi kemana, kek? Inilah yang membuat kami bingung dan menjadikan persoalan. Persoalan apa? Apa Rita punya utang sama kakek? Oh tidak. Apa urusan sewa rumah? Tidak. Kredit mobil? Tidak. Rekening listrik? Tidak. Koran? Tidak. Air? Tidak. Loh, terus persoalan apa? Nanti semua akan saya atasi, kek di betul nak Dono ini tunangan Rita wah iya dong Dono tidak ada duanya di dunia sebentar ada titipan istimewa buat oh. Nak Dono eh. cepetan calon suami Rita tuh calon suami Rita siapa calon suaminya Dono bintang film Dono, <laughs> mana titipannya kayak sebentar lagi diberesin, Nek Cepetan. Iya tunggu. <laughs> nak Dono lagi banyak kesibukan. Ah, biasa, <laughs> bisnis kecil kecilan. <laughs> oh ini tuh yang namanya nak Dono bintang film itu, lo kok baru muncul tengah? Wah nenek repot baru bayi ini. Nah ini titipannya. Nak nah, Dono betul tunangan kita kan? Iya, ya, betul kayak betul. <laughs> belum jaga baik-baik nak ya anu nenek sama kakek mau ke Udi nak emak lung di Udi tuh warep golsin bayi makanya nggak ada yang lainnya jaman. mana Hah, apa? ada toh oh iya tunggu ditinggi di ban apa lagi kek nak tunggu dulu nak enggak mau nak dono tunggu nih cepetan toh sebentar kek yuk ya. cepetan kenapa iya, sih ya ini ayo cepetan toh. Ini payungnya, nih. Nanti kepanasan, toko jaga baik-baik enak. Aduh, sumpah ya. Hmm. Aja pesut, Mangek, tuh. sorry. Sesuai dengan instruksi hari ini tidak ada berita. Hilang deh berita hangat. Masih nunggu luar enggak, enggak dalam enggak. senang banget bikin sensasi <gat> saya juga punya kalau begitu nih <gat> wow. mana Montok banget ya Mar. Nah kasih nama si Montok aja iya pas <gat> <gat> <gat> <gat> <gat> <tuk> <tuk> <tuk> ya <tuk> manis manis manis nah yang ini susu bubuk bro udah udah susu kental susu kental kan buat bapaknya susu kental bisa dipakai sampai gede bubuk payel loh ah gimana sih kas ini, ini. pokoknya nah yang kalo? ini nih mungkin nih Eh, sabun colek nih ya. oh sabun <tuk> Andron, ndro mungkin yang ini nih, nih, eh? coba lihat Nah ini susu Sekali bubuk Sekali kental tetap kental, Kas Ada yang bisa saya bantu? Eh. Eh. Eh. Apa sih yang dicari? M maksud saya, saya udah nyari susu kental Tapi teman saya ini maunya yang bubuk Boleh saya bertanya? Eh. Eh. Harus Anda berdua ini, beli susu sebagai pelengkap Atau untuk tambahan saja? Loh, maksud ses, bagaimana sih? Saya jadi bingung ada susu tambahan segala Gimana ya, maksud saya Bayi itu masih diberi susu ibu atau tidak? Waduh, saya nggak tahu ses. Loh, jadi Anda berdua ini beli susu untuk anak siapa? Eh, eh, eh, eh, eh, saya Bohong, ses. Dia memang bapaknya, tapi saya ayahnya Maaf, jelundro jadi, bapaknya, dua dong Kalau begitu enak ibunya <laughs> <laughs> ah, Saya tahu sekarang Bayi Anda berdua sudah tidak disusui ibunya lagi Nah, saya anjurkan Berilah susu <laughs> huh? Wah, kalau yang itu sih Bisa rebutan sama bapaknya, ses <laughs> Lukas, ngeras aja Makasih, ses Permisi. <laughs> <laughs> lo maaf bu ya kalau untuk bayi bagusnya dikasih susu apa bu ya susu ibu ah susu ibu kan anaknya empat tas bapaknya lima pantesan super Ander Yuh, manisnya dulu, teh siapa sih? Nanggung, tolong cek yang di sini ya. Iya, yeah. di sini ya. Uh -uh. <laughs> Jangan nangis ya, Kakak kasih mainan nih. Eh, Mas Dono ya, yang bintang eh. film itu ya? Kok lain? Ah, Saya kami tidak kenalin Hai, Gimana kabarnya sekarang? Dora, ya? <laughs> <laughs> iya, yang bintang film itu. Oh, yang bintang film itu. <laughs> Iyi, ya. Iya, iya, iya. <laughs> Mimi sayang, kasian. Yang itu <guluh> Iyi, Iya sabar, sabar, saya saya sabar, tanya, ya sabar sabar. Cepat dong, saya dulu. Saya baru wartonya ya. Terima kasih ya, Mas. Kapan Mena. Sudah dulu, saya ditunggu di sana, Mas. <guluh> <guluh> berita panggilan, berita panggilan kepada Bapak yang Henry Gozalan keluarganya. Hmm? Ah? Anak siapa nih? Hmm? Anak siapa nih? <coughs> Mantap! cecap cecap ini mau tak mau bagus oh, ma. ayo lagi lagi oh, ma. Oh, ma. asik asik asik makan yang banyak ya biar cepet gede nanti bantuin mama eh oh, lagi emak Bagus ya Ini yang siapa sih? Kalau makan di semprot, semprot Anak Mama Rita. Tidak kerana budak pramugara itu yang beritahu abang Tak mungkin abang dapat susulirita di Jakarta ni Mana Rios? Sebaik-baiknya kita selesaikan perkara ni Dengan seaman yang boleh Please Buat apa? Abang sendiri dah tahu saya tidak mahu dimadu ku didik Rios Biar dia menjadi anak yang lebih berguna Please Larita, You bagi ayah kesempatan, ayah akan buat hidup You lebih bahagia. Please Larita, please. Ya, tahan. Oke. Okay. Coba kan yang sedikit. Ya, bagus. Oke. Okay. Hey, kalian terlambat lagi datang ya. Dari mana? Anu bos, di rumah banyak urusan. Kebetulan. Neneknya Indro ganti kulit bos Uler kali, sembarangan hmm. aja Bener bos, biar mampus deh bos Neneknya dia lagi ngeremin telur bos Apapun alasannya, saya tidak mau tahu, mengerti? Eh, mana Dono? Kemarin sudah bolos, tidak masuk Sekarang mana? Hah? Bikin pusing saja Iya eh, emang lagi pusing bos, tujuh keliling Iya eh, eh. bos, penyakitnya aneh Ya kalau ngelihat orang kepalanya jadi 7 bos, <tuk> uh, ya kan terus ya? Tahu? Eh hoax bos? <tuk> 7 Mana surat keterangan dokter? Hah? Uh, uh, gak ke dokter bos, kebidan bidan. Emangnya mau beranak apa? Anu bos ngobatin sendiri? Self service? Hah? <tuk> oh, oh, service? Halo, Bayu Advertising, ada yang bisa sebantu bantu? Apa? Siapa? Mas, dari Birjo. Penting katanya. Apa itu Birjo? Birjo? Apa Birjo? Anu, anu bos, uh, produsen makanan begicot. <laughs> iya. Sejak kapan kau mengurusi makanan begicot segala? Hah? Kebetulan dia mau pakai kita untuk iklan makanan begicot tadi, Bos. Iklan? Kalau begitu, cepat-cepat terima. Jangan sampai mereka menunggu lama Ayo sana Baik bos Montar mandi dulu Bunuh aja bos Macam-macam <tuk> aja eh. mas Indro <tuk> Eh nanti malam bisa nggak? <tuk> oh soal iklan itu pak eh, Baik pak Soal pengiklanan makanan kaleng bekicot Saya sudah siapkan terutama desainnya saya buat khusus Saya datangkan desainer dari Amerika pak <tuk> Ya betul pak Oh, jangan takut, Pak. Pasti berkembang, Pak. Mas Kasino mulai sableng lagi, ya? Saya tidak keberatan, dibilang begitu. <laughs> Baik, Pak. Sampai nanti malam, ya, Pak, ya? Halo, Mas? Menjelang tahun baru, Bos. Banyak order. <laughs> <laughs> Aduh, lantas. Kesempatan, ya, kamu-kamu. <laughs> Oke, siap Oke Tek, ya hehehe <laughs> Kayak sekarang Hanya trompet inilah yang aku bisa persembahkan padamu Tapi hati mas gak pernah bokeh Suatu saat nanti Mas pasti akan ketemu apa yang mas cari Sungguh? <tuh> Percayalah mas Loretta, Loretta Itulah yang aku suka dari dirimu Kamu begitu yakin akan masa depan <tuh> Dunia milik kita berdua Loretta Yang lain mas? Montrak ada-ada <laughs> <Gak> aja. <laughs> <Hah>? <laughs> hey, gua baru usaha hal udah ngempet. <laughs> <guluk> masing-masing Jangan you aja dong. itu <laughs> Saya tidak mimpi di siang bolong. saya, Rios Rios Kenapa saya. Sejak saya menerima si montok Saya mengerti Apa yang kamu alami Saya akan bawa kebaikan Mas Don Kemana saya pergi Saya Saya malu uh! Sudahlah Rita Saya sudah membohongi Mas Don Menutupi kenyataan Bahwa saya seorang wanita dengan satu anak Jangan rendah begitu Rita Bukanlah gadis yang saya cari untuk kujadikan teman hidup saya Tetapi seorang wanita yang penuh pengertian Berbudi dan jujur dalam segala hal Wanita semacam itulah yang ingin kujadikan partner utama dalam hidup saya Mas Don Sungguh berbudi sekali hatimu Jangan berkata begitu Demi cinta saya Jangankan bayi sekecil ini Sebesar bapaknya saja Saya masih mau mengasuhnya Tidak mungkin, Mas Don Tidak bisa Oh, oh. makhluk dewata Kayaknya kalau kita ajak Dono oh. pasti lebih seru ya Iya ya Berarti mesti ngajakin si Monto Nanti masuk angin Ajak aja, di mobil kan gak apa-apa ya Betul, iya. kalau gitu kita ajak aja sih. Iya, yuk yuk kita jemputnya yuk Yuk, yuk biar amat. 不知道我是誰好嘞 I Jaga kamu Mati kamu aku buka yeah! yeah! Aduh A A Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh, tekan-tekan. Ayo. Rias, kita pulang main. Itu. Aku mau cabut ke gigi aku ni. Aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh, Ayo ya kita bikin kejutan buat Dono. Kami kalian, ayo <Cepetan>. dia, <SILENCIO> ayo ayo ayo ayo cepetan. Iya iya iya. Loretta, ya. pegang <SILENCIO> trompetnya. Dro <Draw>. mulain Dro. <SILENCIO> ayo dua. <SILENCIO> Wah kenapa nih? Gila, meratakan banget. Iya. Kenapa sih? Wah. Tahu kayaknya bisa dalin, dundo, apaan apaan sih? Gempa bumi. Enak aja loh, Dono mabok kali nih. Don, Don, Don, Don, Don, dono. Don, Don, Don, Don, Don, dono? Wah. Oh? Kenapa, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Don, Ya, bukan sama montok, diculik. Uh, oh, aduh, kebangetan bener tuh rampok. Udah diikat masing dicelentangin juga. Bukan Akhian, dikangkangin kayak orang beranak aja. Uh, aja. Tahu deh. Iya. Orang dapat musibah. Uh. Aduh, kenapa dikit lagi? kejar di Malaysia Malaysia Malaysia ke mana dong Malaysia apa nyebrang lautan ke? Bisa nyebrang laut nyebrang laut? Jauh banget. Sama siapa? Di bawa ibunya. Simontok. Iya Simontok. Siapa lagi? Kemana? Assalamualaikum Malaysia betul? Iya benar betul. Sumpah benar. I udah kita jelajahi seluruh negeri ini, dari Perak sampai Negeri Sembilan. Tapi tak jumpa juga rumah cerita Ya? Mendingan kita ke lohor juga? Bukan loho Johor. Huh? Bisa-bisa sikit tak apalah. Bisa-bisa sikit. Merokok dulu, Cik. Tak merokok, Cik. Ayolah merokok. Tambahan biaya nih. Boleh juga. Apinya, Cik. Eh. Terima kasih. Montok, kita cari Mama lagi, yuk. Oh... Jangan nangis ya Eh Dono mana dono eh, Tak tahulah Awak dari tadi tanam pak lah Waduh Dia itu lagi breakdown mental Kita bisa ketempuan nih Mari kita cari sana Sisi nih, nggak deh? Usah. Coba lihat itu tuh. Hah? Nah di sini sih -disi nggak ada restoran padang. Eh, klinik pergigian besar Kuala Lumpur. Apa dia periksa gigi di sini ya? Eh? itu kayaknya tuh. Huh? Huh? Dono, dono Dono Apa? Dono. dono Apaan, bukan. Dono. Apa sih? Topan eh, Dono. Uh, dono, bukan Dono. Turun ayo bo... kalau nggak percaya. Uh, uh, Ih. pakai lama bener Aduh. Aduh. Aduh. Tolong lagi, Endro, eh? tuh dono, waduh dari mana aja sih anak, waduh dia habis bener Lupus, lu habis camping di mana sih? Aduh kemana aja lu Don gua cariin kemana-mana uh. kasih vitamin dulu bro Oh Tunggu Tunggu Pacek, Eh eh minta tarik jatuh Eh Don lu jangan nyusahin temen dong Di temen. negara orang gelandangan Nanti disangka pendatang haram aja Eh vitaminnya kok diminum sendiri sih Eh, eh salah eh. Orang kok nyusahin gak bisa habisnya Ayo minum Aku seger, ya. Segera, yeah. Iya, siapa coba? Indro, uh -uh, Indro, Dono. Benar, iya, benar. Udah, seger ya. Itu Rita. iya, itu pasti Rita. Uang belum kasih. Eh, mari, mari, mari. Cepat bayar. uang belum kasih, mari. Itu, mari, pisau, pisau, pisau, pisau. Eh, nabi, eh. Tuan nak cari siapa? Saya nak bertanya Di sini rumah Mr. Oz Kenapa sih lu? Ngantuk gue ngeliat yang nenek ni Tuan? Tuan? Eh, saya semain mana pulak ni Pagi-pagi buta datang ngacau ni Nak main silap mata apa dia mah? Mak tunggu, kamu ke dapur Baik Tuan Terusin tidurnya biar pulas Mas ya. Ah, salesman 2. Komen aja apa? Mari kemari. Ah, Udah Pastilah habis begini dibilang salesman. Topeng Bali lah. Bongkar. Mr. Os. Sama kayak Dono ya. Srita seleranya beginian. Tapi yang ini lebih open cup. Ma. Oh, kenapa-kenapa nih setan kawanthi Dono nih. Datang manginap nak menghancurkan rumah tanggaku ya. Kau mau belum kena aku siapa lagi? Pucuk serai mati layu, try, belum terai, belum tahu, saya lo Eh, burung pelatuk terbangnya kenceng, jengkol bewek dari Bekasi. mate ngantuk pukul aneh biar kenceng, Aneh kepret ente punya gusi. Eh, nanti ini. Ya Allah, apa siapa yang kau mau guna ini? Aku tak paham, sebenarnya apa yang kau mendoak datang kemari ini? Maaf, beribu-ribu maaf, Mr. Os. Kami datang kemari bukan untuk nak menganggu keluarga Mr. Os, Tapi kami ini mengetahui bagaimana nasib Rios. Sebab nasib Rios berhubungan dengan nasib teman kami, Dono. Oh, kamu lagi ya? Tak serik-serik kamu ini denganku. Mari kemari, aku cabut, idong sekarang. Mari! Mari! Mari! Ada sasoda nih. Montok. Montok, ni nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, anak nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, jadi, presiden. Atau jadi Perdana Menteri, ya apa ini ini ini nggak jadi presiden nggak apa-apa kok ya jadi Hansip juga boleh nggak mudah nih dasawannya nih jangan terlalu lama-lama gue cemburu lo waduh Pening begitu, bagaimana si Dono kagak cek? Jadi uber sampai sini juga ya, kas. Iya, tapi apa sebenar nasibnya si Dapat lagi kau tukang rucak, Bapak. Berita? Ini saya bawa si montok, dari Jakarta. Nah, itu ibu nak. <tik> kenapa sih lo nangis isong setan lo lo ngapain nangis juga lo enggak Kualiasi dono sedih kenapa ada yang nyamain gue kira barang antik gue <tik> culik ikut kota <-ikut> aja lo itu <tik> batung itu bukan itu batung tunggu Ini Rios, ini baru Rios Itu bukan Rios, itu anak kingkong Iya anak kingkong silap Batu ini bukan Rios, Ini Rios Bukan, Ini si Montok uh, Itu bukan Rion. Uh, uh, uh. Ini sama Ini lo Ini Rios Itu anak Ini ah, Bukan, itu boneka Mas Don Bukan mas Ini Rios Alias si Montok uh, uh. Ini si Montok Itu boneka Rion. Uh. Kenapa Rion. jadi teruk begini Don itu kata maknya Maknya lah yang betul Ini boneka, iya kan, Bro Iya Mas Don, betul Mas Don Ini Rios Ini Rios, Mas Don Coba lah Percayalah <tuh> Aduh Tumpun boleh kenceng samber gede dek lo